Karena itu saya sering katakan begini teman-teman, hidup kita itu terbatas. Kapan saja kita bisa pulang? Karena itu sudah jangan banyak main-main. petarkan Mana surga yang ingin kita dapatkan? Bakal apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah?